Dia pernah bilang sama saya, hal yang tidak pernah bertahan adalah kedamaian. Jadi menurut kamu buat apa kita berjuangkan, Tahu akhirnya berakhir juga. Karena setiap detik yang layak untuk dipertahankan.